Bismillahirrahmanirrahim. Hai sob Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Nah, karena tanaman varigata itu selain gen, cahaya dan juga sirkulasi udara media juga sangat berpengaruh penting untuk menjaga performa dari tanaman varigata. Kali ini Fahri akan berbagi tips cara membuat potting mix atau potting soil atau campuran media untuk tanaman varigata supaya tetap indah dan tidak gosong. Bagaimana caranya? Sobat penasaran Ikutin Fahri terus ya. Sobat dedaunan untuk membuat potting mix atau potting soil untuk tanaman gata, terutama untuk yang gata karena nanti ini biayanya mahal hari sebutin satu-satu ya di sini ada vulkanik soil kalau orang Indonesia menyebutnya pasir malang nasibnya malang ya <gih> jadi vari lebih suka menyebutnya vulkanik soil jadi ini terbuat dari magma gunung berapi yang mengeras dengan cepat karena udara jadi sifatnya itu, kalau dibandingkan dengan pasir biasa atau pasir bangunan Dia lebih poros, karena memiliki pori-pori yang banyak Sobat sekalian, kemudian yang kedua bahannya ada Kanuma Soil Ini masih impor saat ini, ini impor dari Japan Produksi Jepang Di Indonesia Fari kurang tahu kenapa kok di Indonesia belum ada yang produksi apa itu Kanuma Soil? Kanuma Soil ini adalah batuan yang berasal dari letusan gunung berapi yang sudah mengendap bertahun-tahun kayak akan mineral. Jadi usianya itu sudah sangat tua. Jadi kalau sobat pernah dengar atau pernah pakai Perlite, ini lebih bagus dari Perlite dan juga lebih bagus dari Akadama. Akadama itu juga batuan dari letusan gunung berapi. Kemudian untuk perlite, perlite itu adalah batuan dari kaca vulkanik yang dipanaskan sampai dengan 1.600 derajat Fahrenheit atau sekitar 871 derajat Celsius. Jadi bisa mengembang 3 kali lipat dari ukuran semula dan memiliki pori-pori yang bagus sehingga perlite itu digunakan untuk potting mix soil karena memiliki porositas yang bagus karena pori-porinya besar kanuma ini dia kandungan mineralnya lebih tinggi kanuma ini sangat ringan dan berwarna terang jadi ini seperti batu apung ya kalau kita remas gini sebenarnya dia gampang hancur ini sangat ringan tuh gampang hancur ya kanuma soil ini sangat bagus untuk media tanam atau potting soil untuk tanaman-tanaman yang berwarna ataupun yang varigata. meskipun saat ini harganya masih lumayan mahal karena masih impor dari Japan nah, ini sobat bisa lihat nih kalau akadama kalau terkena air dia warnanya gelap Nah kalau sudah airnya sudah menguap atau sudah pergi airnya dia akan terang seperti ini jadi ini sebagai indikator Medianya sudah butuh disiram atau belum. Kemudian sobat juga sering mendengar di video Fahri Pumais. Nah, ini juga batuan vulkanik. Jadi asal mula terbentuknya Pumais itu gas yang bercampur magma. Kemudian mengeras secara cepat oleh angin. Yang keluar dari ventilasi vulkanik. Namun usia dari Pumais ini lebih mudah dibandingkan kanuma jadi kandungan mineralnya belum terlalu tinggi tetapi untuk pori-porinya itu juga lebih bagus untuk potting mix soil dia memiliki pori-pori yang bagus jadi kalau sobat mengenal batu apung ini adalah batu apung sebenarnya tapi yang ukurannya sudah diperkecil ini juga untuk menjaga porositas dari media tanam nanti kemudian untuk pumais ini juga warnanya terang jadi kita mudah untuk membaca indikator media ketika dia masih basah, warnanya akan gelap. Ketika dia minta disiram, warnanya akan jadi terang. Jadi ini juga termasuk indikator. tupu mais. Jadi masih sering di kolom komentar banyak yang tanya, pumis itu apa pumis? pumis itu ini dia. Jadi gas yang bercampur magma dari ventilasi vulkanik kemudian mengeras karena angin. Kemudian satu bagian juga, ini adalah andam. Andam itu apa? Andam itu adalah seresah daun kering dari daun pakis, pakis hutan. ya. Dari daun pakis, jadi ada ranting pakis dan juga daun pakis. Ini kaya akan nitrogen, sehingga membantu untuk memenuhi kebutuhan nitrogen untuk tanaman yang nanti akan kita tanam. Kalau sobat nggak punya andam, bisa menggunakan kaliandra, daun kaliandra kering. Juga bisa menggunakan bahan lain ya, seperti kompos daun-daun kering bisa sebenarnya. Andam ini banyak kalau dijual-jual online, jadi saya harap nanti nggak ada pertanyaan lagi mas, di tempatku nggak ada bisa diganti dengan apa nggak, nggak enggak bisa ya. Kemudian kokopit. Kokopit. Ini berfungsi untuk mengunci air dan juga kelembapan Cocopit ini seperti spons, Jadi nanti dia mengunci air di dalam media Dia menjaga medianya tidak cepat kering Meskipun poros tetapi tidak terlalu cepat kering Kemudian untuk Cocopit Cocopit ini bahannya adalah Lemuan atau hancuran dari sabut kelapa atau kulit kelapa kulit kelapa yang lembut, itu namanya kukupit, atau bisa menggunakan spak moss seperti ini fungsinya sama, nanti sobat pakai salah satu aja, boleh pakai keduanya boleh, separuh-separuh aja ya ini juga untuk mengunci kelembapan ini Fahri menggunakan moss hidup, pakai spak moss juga sebenarnya bisa, yang import dari Chile, kemudian setengah bagian kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi atau pupuk kandang yang sudah usianya lama, sehingga sudah tidak panas lagi pupuk kandang ini atau kompos ini sedikit saja, jangan terlalu banyak takutnya kalau terlalu banyak nanti akarnya malah busuk ya jadi fari ulang sini untuk bahan potting mix soil kali ini ada vulkanik soil atau yang orang Indonesia sebutkan pasir malang kemudian kanuma soil satu bagian, pumice satu bagian Kemudian andam satu bagian, kemudian kokopit satu bagian. Kokopit atau mau pakai mos salah satu, oke Fahri pakai yang mos aja ya, pakai mos. Kemudian kompos atau pupuk kandang setengah bagian, sedikit saja. Kita tuang, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian vulkanik soil, kemudian pumais satu bagian. Jadi kenapa tanaman varigata itu mahal medianya aja mahal ya? Kemudian moss satu bagian tapi kalau pecinta tanaman rela kok ngeluarin biaya untuk media tanam yang bagus sedikit mahal gak masalah daripada nanti daun varigatanya gosong atau tidak tumbuh dengan baik kemudian andam satu bagian kemudian kompos Oke, kita campur, dicampur sampai rata ya. ke tangan aja kelamaan. Harusnya pakai kaos tangan sih. Tapi nggak apa-apa, Fahri udah kebal kok ini. Sobat Dedaunan, medianya sudah tercampur rata nanti akan seperti ini namun ini sayangnya masih ada ranting-ranting harusnya ini dicacah lebih lembut lagi nanti kita singkirkan aja sobat sekalian jadi prinsipnya untuk potting mix ini yang pertama ada tadi vulkanik soil Vulkanik soil itu untuk menjaga porosi, porositas supaya akarnya bisa bernafas semakin poros media itu rongga atau pori-pori semakin banyak sehingga akar itu mudah bernafas. Kemudian ada kanuma soil, kanuma soil juga membantu porosi, porositas dan juga membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yaitu berupa mineral. Pumice juga membantu porositas dan sebagai indikator apakah sudah siap disiram atau masih mengandung air. Kemudian andam andam untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Kemudian ada lagi cocopeat atau moss sphagnum moss itu mengunci kelembapan supaya medianya tidak cepat kering banget. Jadi dia cepat airnya itu cepat menguap tetapi sebagian dikunci oleh sphagnum moss atau pit supaya kita nyiramnya nggak terlalu sering. Kemudian ada kompos atau pupuk kandang, itu sebagai pemasok kebutuhan nutrisi dari tanaman kita nanti. Ini adalah media mix ala Fahri Orchid. Kadang sobat akan melihat potting mix soil untuk channel lain mungkin atau untuk vlog lain atau blog lain mungkin sedikit berbeda. Namun Fahri yakin mereka prinsipnya juga sama ada. Pengunci kelembapan, kemudian ada penjaga porositas, dan juga ada pemasok nutrisi seperti yang Fahri sebutkan tadi. Ini yang ala Fahri Orchid seperti ini. Nah kali ini Fahri akan bagi tips bagi sobat sekalian yang sudah punya monstera, sudah panjang ya untuk diperbanyak. Sobat sekalian, ini turusnya kita ambil dulu ya. Ini kita cabut dulu ya monstera-nya. Alhamdulillah sudah tercabut ya. Nah ini nanti kita akan potong-potong nih setiap ruas satu potong ya. Tetapi seperti yang Fahri pernah sampaikan sebelumnya di tips-tips sebelumnya bagian ujung jangan hanya satu daun tetapi minimal dua daun. Nah ini nanti Fahri akan potong 3 daun ya supaya nggak terlalu mudah karena kalau terlalu mudah resiko busuknya besar. Siapkan gunting tanaman dulu, kita olesin dengan antiseptik. Sebelumnya, Fahri sudah cuci dengan sabun ya untuk guntingnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari ujung ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong di sini ya. Dapat satu, dia lagi, bismillahirrohmanirrohim, dua. Cepat-cepat olesi dengan antiseptik supaya tidak terkontaminasi bibit penyakit yang bisa menyebabkan busuk. Sobat sekalian siapin pot ya, potnya nggak usah terlalu besar karena akarnya belum banyak. Nanti kalau udah banyak dan tunasnya udah keluar baru dipindah ke pot baru. Untuk alternatif media yang pertama adalah media fermentasi ya Atau bisa pakai bekas media induknya tadi Pertama, karena akarnya panjang Kita gulir-gulirkan atau kita putar-putar ya Supaya muat di pot Bismillahirrohmanirrohim Hati-hati jangan sampai bunyi kelak Kalau bunyi kelak nanti buat patah ya Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa berdoa ya Nah ini kita Masukkan semua akarnya Kemudian kita isi dengan media Fahri nggak terlalu suka pot yang terlalu gede ya Kecuali kalau tanamannya memang sudah besar Jadi pot yang besar Selain memakan tempat Dia juga tidak efektif Sebenarnya dia juga kurang bagus untuk tajuk tanaman Karena biasanya kalau Tanamannya masih kecil, potnya terlalu besar Tanamannya nanti tajuknya tidak akan bisa roset Nah cukup seperti ini ya Sobat sekalian Kalau misalnya ini mau rebah Sobat bisa bantu dengan kayu penopang atau kawat penopang Bismillahirrahmanirrahim Nah ini sobat tinggal tempatkan di tempat yang teduh Siram seperlunya ya Fahri nggak bilang berapa hari sekali Tetapi seperlunya Cek medianya ketika sudah agak kering, baru disiram. Karena intensitas penyiraman itu sangat kompleks, berpengaruh. Sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jenis medianya, kemudian suhu lingkungan, tempat tinggal masing-masing. Karena saya yakin sobat sekalian ada yang tinggal di dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi. Jadi nggak semua bisa dipukul rata. Karena bukan ilmu eksak atau matematika ya. Ini yang alternatif media pertama. Alternatif media kedua adalah dengan spaknemos. Spaknemos kita isi bagian dasar dulu sedikit saja buat lapisan ya. Spaknemos ini adalah moss impor dari Chili. Karnya seperti tadi kita gulir-gulirkan ya. Nah kemudian kita isi dengan sphagnum moss, sphagnum yang sudah basah atau direndam dulu dengan air minimal 10 menit yang perlu diperhatikan ketika menggunakan media sphagnum moss harus benar-benar padat ya jadi dinet-net, ditekan-tekan ya supaya padat nah cukup mudah ya nah nanti sobat bisa mencoba keduanya Nanti yang paling cepat tumbuh tunas yang pakai sphagnum moss atau yang pakai media fermentasi. Nah kali ini Fahri akan bagi tips supaya keladi sobat sekalian bisa rimbun dengan memotongnya. Sobat dedaunan daunan Sobat pilih keladi yang sudah tua Caladium yang sudah tua Ditandai dengan yang tadi Fahri jelaskan Sudah berbunga atau sudah pernah berbunga Ini sudah pernah berbunga ya Cuman bunganya sudah layu Nah ini Yang akan berbunga Ini bulutnya atau umbinya Tubernya sudah besar Jadi kalau tidak dirangsang dengan dipotong Dia akan single seperti ini Jadi Daunnya nggak bisa banyak karena titik tumbuhnya hanya satu. Nah, kita siapkan pisau khusus propagasi. Kemudian, seperti biasa, diolesi dengan antiseptik. Kladi yang akan dipotong, sobat bisa cabut atau tidak. Tapi untuk memudahkan, karena ini akan Fahri tunjukkan ke sobat sekalian, nanti Fahri akan cabut dari potnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat nggak cabut sebenarnya nggak apa-apa, cuman cukup dikorek-korek, kemudian sampai kelihatan tubernya atau umbinya, itu bisa. Tapi ini untuk memudahkan sobat sekalian, Fahri cabut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat sekalian Ini sudah Fahri cabut ya Fahri semprot Supaya terlihat ubinya yang mana Sobat sekalian ini ubinya sudah sangat besar ya Ini bisa terlihat yang berwarna putih Ini adalah ubi atau tubernya Nah, ini itu udah besar. Nah, kita potong di atasnya. Jadi, dengan dipotong ini nanti akan sebenarnya tanpa dipotong akan keluar tunas tetap keluar anak tetapi tidak sebanyak ketika kita potong. Ya, kita potong di sini supaya induknya ini tidak mati, bisa kita tanam lagi. Sobat harus sisakan paling tidak setengah atau satu sentimeter. Umbinya untuk induknya, ya. Bismillahirrohmanirrohim, kita potong. Nah, sobat sekalian, seperti ini. Jadi, umbinya terbawa oleh induk sedikit saja, tipis aja ya. Dan ini, hmm. setelah kita potong melintang, akan tampilannya seperti ini. Nah, umbi ini atau... Pucuknya, induknya bisa sobat langsung tanam ke media, atau bisa dengan water propagation dulu supaya daunnya tidak layu. Kalau mau pakai water propagation atau pakai media air, sobat bersihin dulu sampai tanahnya benar-benar bersih ya, dan sobat celupkan di sini. Nah, sampai kira-kira satu minggu nanti akarnya udah banyak banget baru kita tanam ke media. Nah, kemudian ini tadi umbinya kita tanam di sini. Baiknya sobat olesin dulu dengan antiseptik pada bekas irisannya untuk mengurangi resiko pembusukan. Nah, kita tanam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini, sobat. Jadi, bagian lukanya jangan ditutup media ya, supaya cepat kering, tidak busuk. Kemarin, yang bagian atas, induk utamanya, mari gunakan media air atau water propagation, dan ini akarnya udah banyak, sobat sekalian. Dan sobat bisa tanam lagi di media, jadi dia menjadi individu baru. Dengan media air ini, resiko untuk daun kaladium rontok itu lebih kecil dan akarnya lebih cepat untuk tumbuh. Nah ini potongan umbinya saja, tidak busuk ya, bertahan dan akarnya tumbuh dengan banyak. Kemudian untuk kaladium atau untuk umbinya yang kita potong, itu hasilnya seperti ini sobat sekalian. Ini sudah keluar anakan banyak ya di samping-samping. Kemudian yang merah atau yang red fence juga sudah keluar banyak tunas anakan, sudah rimbun. Fahri akan menunjukkan atau memberikan contoh propagasi untuk philodendron. Apa sih yang perlu sobat ketahui sebelum propagasi untuk philodendronnya? Yang pertama yang sobat harus perhatikan adalah posisi daun muda atau kuncup daun baru. Untuk philodendron yang akan dipropagasi sebaiknya daun muda yang sudah mekar. Jadi sobat sekalian jangan pilih philodendron yang daun mudanya belum mekar sempurna seperti ini. Karena ketika nanti kita potong, itu daun muda ini akan gagal mekar atau layu dan seringkali drop. Namun beberapa memang ada filodendron yang dia kula, kuat Walaupun masih punya daun muda yang belum mekar sempurna Tapi dia kuat untuk mekar Dan ini juga termasuk daun muda yang belum begitu keras Belum maksimal mekarnya Mekarnya sebenarnya sudah maksimal tetapi dia belum keras Terlihat dari warnanya masih sangat muda mudah Juga jangan dipropagasi dulu ini Daun muda yang belum mekar ya Ini jangan dipropagasi dulu Contoh lagi Untuk yang daun mudanya sudah akan keluar seperti ini Juga jangan dipropagasi dulu sobat sekalian Karena nanti kalau kita propagasi Biasanya daun muda ini akan kering Dan juga gagal untuk mekar sempurna sobat sekalian Jadi kita pilih yang Glodendron yang daun mudanya itu sudah keras Kita pilih yang Filodendron yang daun mudanya sudah keras seperti ini Dan kuncup atau daun muda, calon daun muda itu masih terbungkus sempurna oleh Selongsong Selongsong pelindung daun muda Seperti ini Yang kedua Sobat harus tahu Calon mata tunas dari filodendron yang akan sobat propagasi itu ada di sebelah mana? Karena Filodendron beberapa Filodendron punya perbedaan pada mata tunas. Jadi sobat sekalian calon mata tunas Filodendron itu ada yang dipangkal daun, Dipangkal pangkal tangkai daun, ada yang dipangkal pangkal tangkai daun atau petiolit, ada yang di sebaliknya berlawanan arah dengan tangkai daun ada yang di sebelah sini, yang sebelah sini dan ada yang di Tepat di pangkal petiolit atau tangke daun Contohnya untuk filodendron bilite ini Mata tunas berlawanan dengan petiolit atau tangke daun Jadi di Arah yang berlawanan dari tangke daun sobat perlu siapkan pisau steril pisau khusus propagasi kemudian antiseptik atau alkohol bisa kemudian media tanam untuk media tanam hasil propagasi atau yang filodendron baru dipropagasi itu lebih aman menggunakan sphagnum moss atau moss hidup seperti ini bisa menggunakan media lain seperti yang Faris sudah sebutkan di video-video sebelumnya namun untuk moss hidup ini dia lebih rendah resiko untuk potongan propagasi itu busuk itu kemungkinannya lebih kecil karena ini lebih aman jangan lupa baca bismillah bismillahirrahmanirrahim kemudian pisau kita sterilkan dengan antiseptik sobat dedaunan bagaimana untuk filodendron yang jarak tiap ruas itu sangat pendek seperti Philodendron bilite. Ini jarak tiap ruas itu sangat pendek jadi sobat harus hati-hati dalam propagasi. Mari akan memberikan contoh untuk Philodendron bilite varigata. Ini akan vari propagasi. Mari akan ambil satu daun atau satu ruas atau satu mata tunas. Kita copot dulu dari potnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. mau lepasnya sobat dedaunan, sobat bisa lihat nih akarnya sudah rondrah sudah banyak sobat dedaunan, Fahri akan jelaskan letak mata tunas pada Philodendron bilite sobat perlu ketahui ini namanya tangke daun atau petiolit ulit, tangke daun Kemudian ini adalah ruas yang tangkai daunnya sudah copot. Jadi ada bekas tangkai daun. Nah, untuk beberapa philodendron itu mata tunasnya berada di sini. Tapi untuk philodendron BDT itu ada di sebaliknya atau berlawanan arah dengan petiolit. Jadi di sini sobat sekalian. Kita putar ya. Oh. Nah, ini mata tunasnya sobat sekalian. Jadi nanti... Kalau kita potong itu harus di sini, di sini, ini mata tunasnya ke bawah. Jadi sobat nggak boleh motong di pas mata tunas ini, tapi harus agak ke atas ini ya. Nah jadi ini nanti calon mata tunas. Karena Philodendron bilite mata tunasnya bukan di atas tangkai daun, tetapi berlawanan arah. Nah ini yang kelihatan banget yang di atas, ini calon mata tunas. Nah jadi sobat motongnya di sini nih. Gak boleh di sini atau di bawahnya di sini, dan sobat harus lihat nih, ada akarnya enggak? Sebenarnya dia bisa kita potong tanpa akar ya, tapi kasihan. Jadi sobat juga harus perhatikan sisi akar. Nah, jadikan yang nanti yang akan Fahri ambil bagian ini ya. Nah, di sini ada akarnya di sebelah sana. Ya, nah ini ada akarnya di sebelah sini Jadi varis Motongnya harus antara ini Sampai ke sini Oke kita potong ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Nah sobat sekalian Jadi ini akarnya ke bawah ya akhirnya ke bawah dan mata tunasnya di sini terbawah lihat ya mata tunasnya kemudian ini kita potong lagi sobat sekalian Alhamdulillah. Sudah pada daunan, alamat ini sudah kena dan biasanya akan bergetah seperti ini. Kita olesi dengan antiseptik. Tisu yang sudah kita antiseptik. Dan ini tadi Fahri enggak yang ini terlalu ke atas karena memang sangat pendek banget. Jadi sebatas setinggi dan satu mata tunas bagian atas itu dia ke bawah di sini. Jadi ini ada dua mata tunas, sebelah sini dan sebelah sini. Ini juga akarnya sudah banyak ya sobat sekalian Ini kita nanti tinggal tanam Yang bonggol Meskipun dia tidak punya daun pancing Sobat sekalian Meskipun dia tidak punya daun pancing Kita olesin dulu Tapi dia punya beberapa mata tunas ya sobat sekalian Jadi di baliknya ini Sebelah sini Ini menonjol Kemudian baliknya ini Sebelah sini Ini kecil Nah ini Fahri nggak potong lagi ya Nanti Fahri akan tanam bonggol seperti ini Fahri tunggu nanti sampai keluar tunas Karena akarnya sudah banyak Nah bagian yang atas Ini Fahri akan tanam lagi Ini punya akar 2 ya Ini kita olesin lagi ya dengan antiseptik Antiseptik ini mencegah penyakit Bibit penyakit untuk masuk ke jaringan yang diiris atau jaringan yang terluka Nah, sekarang kita tanam dengan media Fahri untuk yang Philodendron BDT varigata ini. Pakai media premium yang pernah Fahri share di video sebelumnya untuk media tanaman Farigata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita atur akarnya, sedemikian rupa sobat sekalian, ya. Dan kita isi media lagi. Kenapa nggak pakai media sphagnum moss atau moss hidup saja? Karena ini akarnya sudah banyak sobat sekalian, jadi akar serabutnya sudah banyak. Jadi Fahri berani langsung pakai media premium. Untuk menananya, usahakan bonggol atau bekas irisan bagian atas, jangan terpendam media, diperlihatkan seperti ini. Kemudian sobat karena ini diakarnya hanya satu, sobat bantu pakai penopang untuk menyetabilkan supaya dia nggak rebah ya. Bonggol paling bawah yang tanpa daun, hari tanam pakai media yang semula karena media yang bawaan dia itu sebenarnya masih bagus. Ini nanti, Fahri kasih sedikit media yang baru. Ini kita angkat, bismillah, untuk beberapa bonggol yang sudah besar seperti ini selama berjam-jam, dia masih mengeluarkan getah masih basah. Jadi, usahakan supaya bonggol ini jangan sampai tertutup. Media cukup seperti ini untuk menanam, itu sebaiknya sobat enggak usah perlu tekan-tekan, karena nanti dengan penyiraman dia akan memadat sendiri. Kalau kita tekan-tekan, nanti padatannya terlalu padat sehingga bisa merusak akar dan merusak porositas dan sirkulasi udara pada media sobat sekalian jadi seperti ini hasil akhirnya ya untuk yang bonggol kemudian kita tanam yang pucuk ini getahnya masih keluar ya selama berjam-jam dia masih melakukan getah untuk rodendron dengan batang-batang yang lebih besar nah sobat bantu pakai penupang Kalian ditata supaya bisa roset Sobat didaunan hasilnya seperti ini Semoga potongan ini berhasil Bismillahirrahmanirrahim Sobat sekalian Semoga video ini bermanfaat, ambil yang positif dari saya, yang jelek-jelek dibuang, kebenaran datangnya dari Allah, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.